USD Swiss franc bullish, dan berada dalam fase konsolidasi Harga USD Swiss franc kembali berada dalam fase konsolidasi dan bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish jika pergerakan USD Swiss Franc bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0.91984 sampai 0.91803 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0.92486. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss Franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.91 1803, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91510. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081.